jumpa kembali bersama kami di channel hari ini setelah lebaran dan si sekitar, sekitar mil Sama, move di balan, di belakang. Kemudian, eh, uh, cintanya hari ini geng. ya? Bro. jangan lupa saksikan video-video asik Barcelona Fishing line nya Ya, video tutorial review dan aksi-aksi strike -aksi pancing. ini ada move di belakang. Semoga ada cintanya, geng. Ya, kasih subscribe, like, dan share Salam satu hobi Salam enak tuh di spot nih. Aduh. Memang anak mudanya Perempuan buahan Mas belum terkalahkan. Lebih kurang 7 kilo. 78 kilo ya? 7 kilo up lah. Ah, ngeri kali. Kita coba cari lagi. ya <coughs> mm. ya cái cả 5 cột, các bạn không có ra fans itu bang buat, Predator, eh? ah? Yeah. Predator? Ya. Yeah. Predator? Aluh dah ni asyik Baik. Asyik, asyik, asyik, auto, ni. Asyik-asyik aluh. Oi. Ya. Dah ada nyoh. Aduh.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 Baby, hey, baby. <laughs> Ci mati Cảmat te cuci Itu Enyalні Enyalan Buka Bukad Asik Asik Asik Asik Bro. Kada kada kada, tengok aku seting. Kuat. Dah nampak color color color. Nah, di bawah tu weh. Nih yangkut-yangkut ah. Oh. Bang tadi. Tadi Mantap geng. Sengkutlah. Wush, mantap geng. Upuh. Oke. Oh. Yeah. Eh, dilegor, Apa itu sama? Eh, apa itu sama? Inoi, binting. Keren. Duduk lagi. Mantap. Ayuh, jaga, jaga, cik. Gitar. Berkitar tiga puluh Good. lagi. Wah, sensasinya KUL, ya, sensasinya ke ya. Pulang, pulang, pulang, pulang Harang udang ya, kek Dapat tabon dia, dapat tabon <tip>